Allah taala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya agama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqu adirin as-shaimina dan sha'iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu di kurang lebih satu minggu dari bulan Ramadan. Pada kesempatan yang barokah dan mulia sore hari ini di masjid yang berkah ini, masjid Taqwa izinkan saya ingin menjelaskan sedikit tentang kuasa dalam sudut pandang tasawuf yang saya beri tema puasa asyik menurut orang sufi yang pertama ayat tadi yang saya baca cukup terkenal dan hampir tiap hari dibawakan oleh para penterama di mana saja poin yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada orang-orang yang beriman Allah memanggil mereka dengan sebutan Ya yuallatina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kemarilah, datanglah kepadaku Aku ingin memberi hadiah kepadamu Hadiah terbaik Dan hadiah ini langsung aku berikan, dariku langsung tidak melalui tangan Malaikatku Tidak melalui tangan Duta-duta cintaku Yaitu para rasul, Tidak melalui tangan Orang-orang Soleh ini dan peminat Tetapi langsung dari tanganku Dia ini adalah puasa Maka Puasa adalah Ikatan cinta Antara Allah yang Maha Cinta Al-Habib Al-Mahbu Sang Tuhan Maha Cinta Sang Tuhan Maha Asyik Memanggil Kekasih-kekasihnya Maka Yang bisa berpuasa Yang kuat berpuasa Hanya pecinta Sekali lagi Yang kuat puasa Hanya pecinta Karena itu dipanggil Ya Bahai orang-orang yang beriman Beriman berarti orang yang beriman Tanda keimanan adalah cinta Orang dikatakan beriman berarti hatinya penuh dengan cinta Kalau hatinya masih ada kebencian Kepada siapapun, kepada apapun Maka dia bukan orang yang beriman Maka dia bukan pecinta Yang berpuasa adalah sekali lagi orang yang beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang hatinya penuh dengan cinta. Dan tanda kecintaan adalah taat mutlak, tunduk mutlak. Ada anak kecil, mungkin anak segini, berpuasa kuat, berpuasa bukan setengah hari, bukan sampai tur, sampai maghrib. Kenapa? Karena dia nurut sama orang tuanya, ngikuti orang tuanya. Orang tuanya pada berpuasa, ingin nanti pas buka duduk bareng sama keluarganya, sama ayahnya, sama ibunya, sama kakak-kakaknya. Dasarnya nurut. Ini adalah tanda cinta, meskipun dia belum paham. Kenapa harus berkuasa? Tapi karena dilakukan dengan senang hati, kuat. Tapi nunjau di sana, ada seorang yang kuat, anak muda yang kuat, secara fisik Tetapi ya justru tidak berpuasa, merokok di tengah jalan lagi Sudah tidak berpuasa, tidak mau menunjukkan dirinya, sedang tidak berpuasa Apakah anak anak muda seperti itu tidak mau dengan anak-anak kecil yang berpuasa? Nah inilah iman, Di disinilah beda antara yang beriman dengan yang tidak beriman Ma'azira Jadi sekali lagi, kuasa poin yang pertama hanya bisa dinikmati dengan orang yang hatinya ada iman, hatinya ada cinta. Ibnu Sina seorang pakar kedokteran muslim dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa manusia terdiri dari badan dan ruh badan dan ruh badan menuntut selalu ingin makan selalu ingin minum tetapi ruh tidak bahkan dalam suasana sangat bahagia atau sangat sedih kata beliau seseorang bisa nggak nafsu makan contohnya seorang ibu yang sedang menghadiri pesta anaknya baik pesta pernikahan atau pesta apapun dari pagi melayani tamu ke sana bergerak sepanjang hari ke sana kemari ya kan sampai siang ditawari makan nanti dulu sampai malam ya makan sedikit biar gak masuk angin nanti dulu aku gak nafsu makan saat dalam suasana sangat senang biasanya seseorang nggak nafsu makan, karena berada pada puncak cinta karena berada pada puncak kesenangan nggak nafsu makan sebaliknya wal iyaadu billah la sahbih allah mungkin sebagian kita mengalami itu ketika kita berada dalam suasana duka, ketika hati sedang sedih ketika seseorang misalnya la sahbih allah ditinggal mati oleh orang tuanya dari pagi yang mengurus jenazah orang tuanya. Malamnya sibuk menerima tamu-tamu tahlil dan lain sebagainya. Maka nggak nafsu makan. Hidangan apapun disediakan di depannya, nggak nafsu makan dia. Karena berada pada puncak kesedihan. Nah, inilah bukti bahwa dalam suasana sedih atau dalam suasana bahagia manusia bisa meninggalkan makanan dan minuman. Nah, kita di bulan Ramadan tentu kita berada dalam ruh kita berada dalam suasana ceria. Ruh kita berada dalam suasana bahagia. Karena itu kita dengan senang hati melakukan puasa. Karena dilakukan dengan cinta, enggak tiap hari, setiap tiap saat kita lihat jam. Dan jam berapa? Kapan bangun? Kapan beduk? Karena bagi pecinta waktu berjalan begitu cepat. Tetapi kalau Anda duduk bersama orang yang Anda benci. Di satu rumah duduk bersama orang yang tidak disukai. Satu menit seperti seribu menit. Duduk bersama orang yang tidak kita sukai. Yang tidak satu frekuensi hatinya dengan kita. Satu menit seperti seribu menit. Bahkan lebih daripada itu. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan dasar cinta, dasar asyik maka perbuatan yang kita lakukan itu akan menyenangkan. Maasyiral muslimin, as-saliimin was Pada bulan puasa ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan tidak terbatas. Dalam ayat al-Quran dikatakan Ketika Allah subhanahu taala membukakan rahmat bagi manusia, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satupun. Di bulan Ramadhan ini rahmat dibuka seluas -luas -luas luasnya dari hari pertama Allah Swt memandang hamba-hambanya dengan pandangan cintanya bahkan Allah Swt memanggil hamba-hambanya yang berlumuran dosa Allah memanggil mereka dengan sebutan Ya ibadi Hai hamba-hambaku, Hai kamu jahat, hei kamu koruptor hei kamu pemabuk hei kamu pezina, hei kamu, kamu dan kamu, datanglah kemari aku ingin memelukmu, kata Allah aku ingin berbagi kepadamu. aku ingin mengekspresikan cintaku kepadamu ya ibadih, bahay, bahay, bahay. wahai hamba orang wahai orang-orang yang melampaui batas, kemarilah, kemarilah Seluruh dosamu aku, aku akan ampuni, kalau kamu kembali pada bulan yang suci Karena itu kenapa disebut dengan Ramadan Ramadan dari kata Rabi Ramad Orang Arab menyebut kalau sesuatu dibakar dan gak ada sisanya itu namanya Ramad Kalau ada sisanya namanya harap harapah Bakar seperti anda bakar dan masih ada abunya Ya. seperti arang begitu masih ada sisanya betul dia sudah terbakar tapi masih ada sisanya ketika anda melihat, anda bilang ini tadi ada yang bakar karena masih ada debunya karena masih ada abunya tetapi Ramadan orang kalau betul-betul berpuasa maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah tidak ada sisanya sehingga nanti begitu Ramadan selesai seperti hari pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kekurangan. Sehingga nanti di hari akhir dipanggil orang-orang yang berkuasa diserahkan kitab amalnya. Khudh ambil kitabmu ini. Ketika dilihat oleh orang itu kaget untuk Gusti Allah, saya Asep, saya nggak sebagus ini catatan amal saya dari mana semua? Saya pernah begini, saya pernah mabuk, saya pernah zina, saya pernah mencuri, kok nggak ada semua? Apa dijawab oleh malaikat? Dijawab oleh malaikat, eh hey Asep, itu seluruh keburukanmu semua dihapus karena engkau pernah berpuasa sepanjang hidupmu cuma satu kali. Cuma satu kali kamu pernah berpuasa, tapi puasamu itu adalah puasa terakhirmu. Karena kamu berpuasa karena Allah, Sholatmu karena Allah, ibadahmu karena Allah. Kamu betul-betul taubat, maka seluruh dosamu diampuni di oleh Allah Subhanahu malaikat tidak pernah salah ketika menyerahkan catatan amal seseorang. Ini keagungan bulan Ramadan. Maha surosoibin Tetapi kebanyakan kita nggak paham tentang kelembutan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran rahmat Allah Subhanahu taala. Kita selalu berburu kepada Allah swt. Suatu kali muridnya Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, Coba, untung saya ingin tahu bahasa binatang. Pingin saya mengerti bahasa binatang. Ya. Kata Nabi Sulaiman, untung Panjenengan tidak mampu, nanti Panjenengan nggak sabar. Maksa maksa-maksa akhirnya dikasih oleh Nabi Sulaiman panggil tiuplah mengerti bahasa kucing Mengerti bahasa kucing akhirnya ada dua ekor kucing di rumahnya sedang ngobrol dia paham setelah mendapatkan mukjizat dari Nabi Sulaiman dia paham ada kucing dua kucing ini sedang ngobrol didengerin sama dia kata kata dua kucing ini kita hari ini Gak ada makanan Kata kucing yang satu sabar, nanti di rumah ini ada ayam yang mati. Nah, waktu mati sisanya kita makan. Orangnya dengar rumah ayam saya mau mati, ayamnya diambil duluan dijual ke pasar. dua kucingnya ngobrol lagi. Waduh, kita nggak jadi makan ayam. Kenapa? Karena ayamnya sudah dijual oleh yang punya. Kemudian kata satunya, jangan khawatir. Besok kambingnya mati dan nanti kita makan dari sisaan kambing itu. Dengar juga, Saibul Pet, orang yang punya tadi yang punya rumah tadi, dengar, paham. Kambingnya dijual, jual untung dia. Kucingnya ngobrol lagi, wah, kita nggak bisa makan apa-apa ini, sudah tenang rezeki dari Tuhan nanti yang punya rumah bakal mati dan nanti ada acara tahlilan kita makan dari sisaan-sisaan itu wah orangnya bingung lah ya buru-buru dia datang ke Nabi Sulaiman Nabi Allah gimana ini saya kata di kucing itu ngobrol bahwa saya akan mati dan ini nanti makan dari hasil makanan saya kemana? nah kan sudah saya bilang kata Nabi Sulaiman kamu gak akan mampu, kamu nggak akan sabar kamu maksa mau dengerin bahasa binatang ya kan, ya sudah kamu siap-siap aja ya, banyak bertobat kepada Allah lah ini menandakan bahwa Nabi Sulaiman ingin mengatakan kepada orang itu kalau kamu tadi tidak jual binatang-binatang itu binatang-binatang itu akan menjadi tumbal bagi keselamatanmu, tumbal bagi kesejahteraanmu. Allah subhanahu wa ta'ala suka ingin menghilangkan dari kamu bencana, musibah tapi kamu kepinter, kamu merasa lebih pinter dari Gusti Allah kamu ingin mengubah takdir nah, ini akibatnya nah, ini pelajaran bagi kita hadirina sohimin wa bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu luas kasih Allah subhanahu wa ta'ala itu tak terhingga, tetapi karena kejahilan kita karena kebodohan kita kita tidak tahu kita selalu mencoba untuk memberontak kepada Allah Subhanahu Wataala.